Kau oh, terang yang dimasalah halal, gini. halal itu justru halal lo pengira. Biar usah tak kok halal itu dihalal lo halal itu lo pengira. Kita lewat fatwa ini, tapi kok jual sih dihalal ulama nopo? Oke, okay. karena ulama ini berhal halal terus. Paham gih. nak ulama ekstremis, haram nopo? haram. Mergo agen bisnis halal, sing mestinya repet haram. Di agen bisnis halal, sing mesti, orang mungkin, mestinya repet haram. Saya lagi kita, kadang si ibu-ibu yang ngapain selingkuh. Kadang gue enak sih, gak ngapain Padahal naksi si ibu. Alah, tapi gue tau gue takut ibu-ibu tadi berat. Nah, temen gue beneran asal marah. <laughs> ya iya, Semoga kira semoga sampai tujuan, dan berhasil tujuan, Berarti singkong, coba kasir, nonton komentar, nonton komentar, nonton komandan, nonton komandan, nonton komandan, nonton komandan, nonton komandan, nonton komandan, nonton komandan, ada kitab nonton komandan, nonton komandan, nonton komandan, nonton Beliau nonton ada kitab Termasuk nonton kitab nonton komandan, nonton komandan, nonton komandan, nonton komandan, Si pangeran kekalau no pengiran kok Terus fal halal halal fal halal halal halal haram fal halal halal Saya bareng lonteh untuk jue saya Bariku beras Terus, saya tak, takut. Ini saya ketahui, hasil uh, loh. terus tuku beras nih, gue. halal tau kan? Gue nopo duit, halal tau kan? Juga, kok, gue, gue usul, aku dihalal. Cer kan, halal. Mergoseng, daerah nih, halal. Halal, nih, hukum. Hukum, maybe, jual beli. Halal, jual Halal, kita Halal, perlu ngecek Halal, jual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 Nah, juga sekarang, cekel maling, misalnya ono oh copet, Nyopet coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, juta coba, mungkin orang coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, ini kan coba, kan haram, mereka coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, dua iki ratau pak, gua karam, kok kok dua cajil itu engkau nyobek, <tuh> ibu susu ibu, kadang nol bintu neng susu kok nol bintu, tapi ya ape nggak susu ibu ya bintur nggak ibu berarti bintur, tapi kadang nol bintu, bintu neng ini, <tuh> dua iki halal bi karame konti konti, tor aku tuh halal, merkoh dua iki berserta haram karam jok dijopet sengkarutin, tapi rugine dewi kan sekarang Ruhin Jepang Ya Pak Jepang orang Jepang orang sholat-sholat banget Orang sholat Jepang ini jawab halal haram tuh iya kan ini kan jadi haram Jom Kau dah nyopet setuju nggak ya, mau doa nih mau mau Mustafa si dicopet kan halal. Mereka nah, nggak roti Mustafa misalnya. Nah, eh <laughs> nah, saya ini kau yang uang zino, duit kecekal londe jadi haram. Mereka untuk edue iki kau transaksi zina. Tapi duit iki kau halal, uang konyolong, ko nyolong hasil panen ini bujuni. Jadi hasil panen ini dicolong si kojeringko, nah. halal kan? Jadi aku bilang, ibu jiu ini, coba, ibu keluarga ini kok seneng omongin gue haram. Ga bisikin ini, hasil panen terus juga selingkuh. Pertama duwe halal tak Halal, terus juga transaksi lontek. Haram, terus lontek itu kubras diruluhin. Haram. Hahaha. Gara tak mikir, ngonol. Saya mulanya, ibu mikir. Jadi halal aku, ibu angin. halal ku halal ku Min, lah halal aku, ay. Jadi, singgarani halal, bangkrak Allah, ketika halal, halal, kerosan, halal aine, inggu, karena aing, potensi, kapet, ayo, coba, potensi, kabeh sing, coba, wakel, wakel, kadang, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok, aku juga makan, tidak rasu banget aku kira-kira makan, aku mati aku mesti mati berarti sedina makan, waktu 10-an 10-an, aku seram mungkin gudut ke rumah, seram mungkin karena itu Faktor masalah itu parilan, parilan itu pengandian masalahnya adalah jika yang kamu makan tuh benar-benar harap, apa mana dirimu syubhan itu pasti halal, karena darurat berharap, jiful berharap